Halo rekan-rekan semua, senang kembali menyapa Anda melalui video pembelajaran yang sedang Anda simak saat ini. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi dengan topik 5 kaidah dalam penurunan fungsi. Nah, 5 kaidah turunan ini nanti diharapkan bisa membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan turunan. Oleh karena itu, silahkan disimak dengan baik-baik ya. Apa saja 5 kaidah itu? Sabar, kita mulai dulu dengan notasi-notasi yang umum digunakan dalam turunan Teman-teman, kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan FX Maka turunannya kita bisa notasikan dengan notasi Bisa pakai limit seperti ini Atau D, dx Atau dengan notasi ini Bisa juga Y-Action Atau FX-Action Atau dengan y Atau dengan notasi ini Cukup banyak ya Oke, namun pada pembahasan kita kali ini kita akan sering menggunakan notasi dy/dx sebagai notasi turunan kita Oke, baik, pasti tidak sabaran kan? Mari kita coba kupas satu persatu 5 kaidah dalam turunan Kita mulai pada kaidah yang pertama Apa? Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat N Di mana N adalah bilangan konstanta, maka turunannya kita notasikan tadi dengan DIDX adalah N kali X pangkat N kurang satu. Oke, pasti uh, agak agak mulai blur kan dengan rumus ini ya Mari kita coba lihat contohnya ya Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 4 ya Jadi bagaimana cara penurunannya? Kita selesaikan ya Bahwa Y sama dengan F X pangkat 4 ini Kita turunkan dengan notasi DIDX Kita turunkannya gimana? Empatnya kita turunkan ke depan, ya, menjadi pengali dari x sehingga menjadi begini. Setelah kita turunkan pangkat x, nya maka pangkatnya kita kurangi dengan satu berarti 4 kurang satu, ya, sehingga kalau kita selesaikan bahwa turunan dari y sama dengan x pangkat empat, hasil penyelesaiannya adalah 4 x pangkat tiga. Oke, mau dimantapkan dengan contoh yang kedua? Boleh kita lihat contoh yang kedua, ya. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan 5x pangkat 3. Berapakah turunannya? Notasikan lagi dengan DX ya. Oke, caranya gimana? Sama, kedepankan 3 nya atau turunkan 3 nya menjadi pengali dari 5. Nih, berarti 3 kali 5. Tahu dong, setelah kita turunkan pangkat dari x ya, maka kita kurangi dengan 1. Ya, sehingga penyelesaian adalah 15x pangkat 2. Oke, mudah kan? Oke, inilah kaidah turunan yang untuk kaidah yang pertama. Lanjut ya, kita masuk pada kaidah yang kedua. Nah, bagaimana? Kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan u tambah v atau y sama dengan u kurang v. U itu kita misalkan adalah fungsi gx dan v itulah fungsi hx. Maka turunannya gimana? Mudah aja. Kita tinggal kembali pada kaidah yang pertama tadi, ya. Jadi kalau kita mau turunkan, pertama turunkan punya terhadap x, tambahkan atau dikurangi bergantung pada fungsi y-nya ya. Turunan v terhadap x. Oke, kita ambil contoh ya agar lebih paham supaya anda pahami atau lebih mudah anda pahami kaidah yang kedua ini. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3. Ini kan penjumlahan dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah 3x pangkat 4 dan fungsi yang kedua adalah x pangkat 3. Oke, untuk menyelesaikannya kita lakukan pemisalan. Kita misalkan bahwa 3x pangkat 4 itulah u dan x pangkat 3 itulah v. Karena kita sudah lakukan pemisalan, maka kita coba pola nih bahwa u adalah 3x pangkat 4. Bisakah kita cari turunan u terhadap x? Bisa. Notasikan dengan du dx. Berapakah turunan U terhadap X? Kaidahnya kembali ke kaidah yang pertama Pangkat X nya kan 4 Turunkan ke depan menjadi pengali 3 Berarti 12 dong 12 X pangkat Pangkatnya kurang 1 kan? 4 kurang 1 lah 3 Itu turunan U terhadap X Tadi kita juga misalkan bahwa V adalah X pangkat 3 Berapakah turunan V terhadap X? Sama ya dengan kaidah yang pertama tadi Berarti hasil turunannya adalah 3X pangkat 2 Nah setelah dapat turunan U terhadap X dan turunan V terhadap X Tinggal kita tambahkan ya Menjadi Y atau dx Sehingga dx adalah Yaitu 12X pangkat 3 tambah X pangkat 2 Selesai kan? Mudah banget ini soalnya Ya, Jadi itu kaidah yang kedua dalam turunan Kita lanjut ya pada kaidah yang ketiga yaitu misalkan kita punya fungsi Y sama dengan U kali V ya. Dimana U adalah merupakan fungsi GX Dan V adalah fungsi HX Maka untuk menyelesaikannya gimana? Nah, ini rumusnya Yaitu dy Dx untuk turunan Y terhadap X Adalah U nya kalikan dengan turunan V terhadap X Lalu tambahkan lagi dengan V nya kalikan dengan turunan U terhadap X Ini pasti bingung kan? Mari kita coba lihat soalnya agar lebih cepat mudah mengerti. Kita misalkan sebuah fungsi Y sama dengan 5X kuadrat kalikan dengan X pangkat 3. Nah kalau kita mau cari turunannya, sebenarnya ada dua ya solusinya nih. Yang pertama bisa dengan cara sederhanakan dulu persamaan itu. ya Misalnya 5X kuadrat kalikan dengan X pangkat 3 dapat 5X pangkat 5 baru turunkan menggunakan kaidah yang ke yang pertama sorry oke tetapi karena kita sudah belajar dengan kaidah yang ketiga kita coba pakai ya gimana cara penyelesaiannya dengan kaidah yang ke tiga berarti kita lakukan pemisalan bahwa dalam kurung yang pertama adalah 5x kuadrat kita misalkan adalah u dalam kurung yang kedua atau x pangkat 3 kita misalkan la v berarti v adalah x pangkat tiga U adalah 5X pangkat 2 Kalau begitu kita bisa cari turunan U terhadap X Bisa Yaitu DU DX DU DX adalah 2 kali 5 10 Kurangi pangkat X nya dengan 1 Berarti 10X V adalah X pangkat 3 Berapakah turunan V terhadap X Yaitu 3X pangkat 2 Oke setelah kita dapatkan Baru kita masukkan ke dalam rumus ini ya Jadi D DX nya berapa DX adalah U kali DV DX Atau U kali turunan V terhadap X Tambah dengan V kali turunan U terhadap X Nah karena kita sudah dapatkan bilangan-bilangannya Kita tinggal masukkan ke dalam rumus U nya adalah 5X kuadrat Masukkan Ini Kemudian turunan V terhadap X nya adalah 3X kuadrat Yang ini Kemudian V nya adalah X pangkat 3 dan turunan U terhadap X adalah 10X Kita selesaikan, kita kalikan ya 5X kuadrat kali 3X kuadrat adalah 15X pangkat 4 Karena dia sesama X ya Jadi X kali X pangkatnya dijumlahkan ya Nah ini kebetulan pangkatnya ada dua, Ada 2, 2 berarti pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 2, 4 Sehingga ini menjadi 15X pangkat 4 Penisian ini nih. Ya sama, yaitu 10 X pangkat 4 Oke, karena dia sama X pangkat 4 Tentu bisa dijumlahkan koefisiennya ya Bisa, 15 tambah 10 adalah 15 X pangkat 4 Kalau mau kita sederhanakan lagi Berarti turunan Y terhadap X adalah 25 X pangkat 4 Mudah kan? Oke, barangkali sama kalau misalnya kita selesaikan tadi dulu Ya baru kita turunkan Hasilnya pasti sama dengan ini. Oke, pasti tidak kesabaran dengan kaidah yang keempat. Mari kita langsung lihat ya, seperti apakah kaidah yang keempat. Kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan u per v, ya, dimana u adalah fungsi dari gx dan v adalah fungsi hx. Nah, ini bagaimana? Ini cara penyelesaiannya Kalau tadi perkalian, ini pembagian, ya kan? Oke, untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus ini. Ya, jadi U nya adalah pembilang V nya adalah penyebut Maka penyebut kali turunan pembilang Kurangi dengan pem penyebut Pembilang kali dengan turunan penyebut Baru bagi dengan penyebut pangkat 2 gitu ya. Agar lebih paham mari kita ambil contoh soal nih Kita misalkan punya fungsi Y sama dengan 7X pangkat 3 kurang X Kita bagi dengan X pangkat dua Bagaimana cara menyelesaikannya untuk mencari turunannya terhadap X? Oke, Kita lakukan pemisalan, yaitu kita misalkan pembilangnya adalah 7X pangkat 3 kurang X, itu adalah pembilangnya, misalkan itulah U, dan penyebutnya adalah X pangkat 2, katakan itulah V. Karena kita sudah misalkan U dan V, maka kita bisa mencari nilai turunan U terhadap X, yaitu Nah ini kita turunkan ya Berarti tiga kali 7 21 X pangkat 2 Turunan dari ini adalah min 1 Kemudian V adalah X pangkat 2 Oke Jadi kalau kita cari turunannya adalah 2 X nah, setelah dapatkan U dan V Serta turunan U terhadap X dan turunan V terhadap X Kita tinggal masukkan ke dalam formula ini Oke kita coba masukkan Maka kita misalkan, tadi sudah misalkan V adalah x pangkat 2, ya masukkan nilainya. Kemudian turunan u terhadap x adalah 21x kuadrat pangkat 2 kurang satu, yang ini. Ya, kemudian kita kurangi dengan u. U adalah 7x pangkat 3 kurang x. Ini dia. Kalikan dengan dv dx. dv dx adalah 2x. Lalu bagi seluruhnya dengan v pangkat dua. Adalah x pangkat 2 pangkat 2 lagi. Oke, okay. kalau kita selesaikan, berarti ini kalikan ke dalam kurung ya: x kuadrat kali 21x pangkat 2 ya penyelesaian adalah ini. Kemudian x kuadrat kalikan dengan min 1 min x kuadrat ya. Setelah itu, 2x kali 7x pangkat 3 adalah 14x pangkat 4. 2x kali min x adalah min 2x pangkat 2. x pangkat 2 dipangkatkan dua lagi adalah x pangkat 4. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi ini ya, kalau kita seranakan ya kalikan minusnya ke dalam ya. Kemudian ini min kali min positif ya. Nah, coba disederhanakan lagi menjadi ini. Nah, ini kebetulan semua dalam x, berarti kita bisa keluarkan ya. Barangkali kalau kita seranakan menjadi ini. Ya. Berarti bahwa turunan y terhadap x adalah 7x kuadrat tambah 1 per x pangkat 2 Ini mudah kan? Ini kaidah yang keempat Mudah kita pahami Oke Kita lanjut untuk kaidah yang kelima Kaidah ini adalah memberikan alat bantu kepada kita Mencari turunan Manakala kita punya turunan Golf GOF ya Atau turunan atau fungsi dalam fungsi Misalkan kita punya fungsi y sama dengan fungsi dari u, di mana u adalah fungsi dari x, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Mencari turunan Y terhadap x, kita rumuskan dari ini, dy/dx adalah dy ya, turunkan y terhadap u, lalu turunkan u lagi terhadap x. Ya, inilah rumus untuk mencari turunannya. Oke, agak lebih mudah, pak, uh, anda memahami ya. Mari kita lihat contoh soal. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan 4x kuadrat tambah x dipangkatkan 2 seluruhnya. ya. Oke, jadi penurunannya bagaimana? Kita lakukan pemisalan dengan rumus ini. Kita misalkan dalam kurung itulah u ya. Kalau kita sudah misalkan dalam kurung itu adalah u, maka fungsi y itu menjadi apa? Y sama dengan u pangkat 2. Dengan demikian, karena y sama dengan u pangkat 2 bisakah kita cari turunan y terhadap u? Bisa. Kita notasikan dengan dy ya. Turunan y terhadap u adalah dua u, ya. Jadi dua nya ke depan, kalikan dengan u, ya. Setelah itu kita kurangi pangkatnya, dua kurang satu, dua eh, satu ya. Jadi tinggal satu pangkat u -nya. Oke karena kita sudah misalkan dari U adalah 4X kuadrat tambah X Maka kita turunkan lagi U nya terhadap X Nah ini turunan U terhadap X di Ya jadi 2 ke depan berarti 8 X pangkat 1 Ya ini X nya pangkat 1 1 kurang 1 0 Ya kan setiap bilangan yang berpangkat 0 lah 1 Maka ini 1 1 Oke sehingga untuk mencari berapa turunannya terhadap X Kita misalkan YDDX DDX adalah <tuh> DDU kalikan dengan DUDX DDU nya adalah Yaitu 2U DUDX adalah 8X tambah 1 nah, Berarti 2U kalikan dengan 8X tambah 1 Oke kita ganti lagi U dengan 4X kuadrat tambah X ya. Jadi kalau kita ganti U nya dengan 4X kuadrat tambah X Kita peroleh ini ya Oke setelah itu kita kalikan Berarti kita akan memperoleh penyelesaiannya adalah Yaitu Dx sama dengan 64x pangkat 3 Tambah 24x kuadrat kurangi dengan 2x Nah itulah cara penggunaan kaidah yang kelima Dan demikian Berakhir sudah 5 kaidah dalam penurunan fungsi Yang bisa membantu teman-teman semua dalam Menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan turunan Semoga bermanfaat. Terima kasih.